Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya kita ke unggahan pertama persahabat ya ada unggahan spesial bahagia buat kita semua. Ya mana tentunya ada unggahan dari akun Instagramnya Papa Daniel. Persahabat ya kita lihat aja. Papa dan mengunggah sebuah postingan karangan bunga persahabat ya, yang mana tentunya di sini ucapan selamat untuk 10 bulan tentunya 10 month seri Leslar Pak, sahabat ya dari fans. Ini banyak sekali kiriman ucapan selamat Pak, sahabat ya, semakin bangga aja, semakin kompak solid tentunya untuk fans selalu mendukung Lesti dan Rizky Billar. Ini ada unggahan dari Pababadan Persabath ya di situ ada kiriman dari Leslar Lovers World L2W ada juga tentunya Leslar Gesrek Uril para sahabat, ya tim abu-abu nih ada juga tentunya kiriman dari Leslar Underground dan Leslar Lovers Indonesia ini luar biasa kekompakannya Persabath ya yang mana alhamdulillah tentunya idola kita sudah 10 bulan Persabath ya kita selalu doakan saja Mudah-mudahan hubungan Lesti dan Rizky Bila selalu diberikan kelancaran kebahagiaan sampai menuju halal. Dalam mesinnya tersebut juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, nih, persahabat ya, oleh Papa Daniel. LSD mengatakan, terima kasih support and dukungannya L2W, LLE, Leslar Underground, dan Leslar Gas Reiki Universal atau Tim Abu-Abu. Tuh, persahabat ya, ucapan terima kasih langsung diucapkan oleh Papa Daniel yang mah tentunya mudah-mudahan hubungan lesti dan rizky bila selalu diberikan kelancaran bersahabat ya banyak sekali dukungan juga dan respon dari para fans ya ini salah satunya ada unggahan komentar dari akun ibox yang mana di mengatakan bahagia selalu buat kita semua amin alhamdulillah bersahabat ya sudah tentunya 10 bulan kita menunggu tentunya kejutan bahagia Lesti dan Rizky Billar menikah nih, para sahabat yang doakan saja, support saja dan dukung terus untuk hubungan idola kesayangan kita. Dan untuk berikutnya, para sahabat kita lihat juga ini ada unggahan spesial juga nih dari Bang Putra. Di akun Instagram pribadinya Bang Putra di sini mengunggah sebuah postingan kebersamaan ketika di rumah dengan Lesti, para sahabat ya ini postingan foto yang di take oleh Bang Arfan waktu berapa hari yang lalu, persahabat Sahabat, ya. Ini di sini diunggah kembali oleh Bang Putra dengan sebuah kalimat caption yang dituliskan. Sudah tahu jawabannya? Wow, persahabat Sahabat, ya. Lanjutannya, foto ini juga jadi clue tentang pertanyaan semalam. Definisi sukses. Nanti captionnya Papi ganti jawabannya, ya. Wah, gajah ini, persahabat ya. Tentunya sukses selalu nih buat... Rizky Bilar dan Bang Putra beserta kawan-kawan persahabat -kawan, ya selalu kita dukung dan kita doakan untuk karya-karya dari idola kesayangan kita. banyak juga di sini tentunya komentar, persahabat ya dari para fansiani ada komentar dari akun Instagram. Melania underscore Utami mengatakan sukses bukan sekedar soal materi tapi memiliki teman yang selalu ada kala susah dan senang itu juga sukses kebahagiaan. Wow. Responnya sangat positif banget, para sahabat ya, selalu support dan selalu dukung untuk My idola kita. Tentunya mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan. Berikutnya, para sahabat kita lihat ada unggahan dari Bu Harsiwi, ya Di sini menginfokan bahwa tentunya untuk mega series Bismillah Cinta malam hari ini adalah episode terakhir, para sahabat ya pecinta Bismillah Cinta. Tentunya wajib tonton malam hari ini. Jam 6 sore para sahabat ya tentunya ini adalah episode terakhir ini kejutan buat kita semua Tentunya di episode terakhir ini kita akan mendapatkan kejutan dari cerita Bismillah Cinta Mega Series para sahabat ya Mudah-mudahan tentunya untuk acara-acara Indosiar selalu diberikan keberkahan amin ya robbal alamin dan tentunya para sahabat ya, kita masih menunggu kejutan bahagia dari idola kita. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Dan tentunya pentingin channel ini terus para sahabat ya. Biar... biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate seputar Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin ini informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang minucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.